Seperti telah kita ketahui, yang disebut warga pandai di Bali adalah warga atau soroh yang memiliki kemampuan atau keterampilan dalam hal mengolah logam seperti emas, perak, dan lainnya menjadi peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagainya. Setelah pernah mengunggah konten mengenai warga pande dan sumbangsihnya bagi kerajaan Gelgel, gel kini kanal Balijani akan memaparkan tentang kesaktian dan riwayat laluhur warga pande dengan merujuk buku karya pande Madepurnojiwo berjudul Prasasti dan Babat Pande. Bila ditelisik secara seksama, ternyata lelintihan warga pandai terkait juga dengan silsilah sebagian besar warga Bali yang terdiri dari warga Pasek Sanak Saptarasi, warga Dalem dan warga Brahmana yang mana semuanya merupakan trah Betara Yang Pasupati alias Betara Paramiswara alias Rakai Kayuwangi. Mengutip lontar Kutarakanda Kanda Purana Bangsul Pandemade Jiwa menyebutkan dalam bukunya bahwa suatu ketika Betara yang Pasupati minta kepada putra-putranya terutama Betara yang kenijaya agar datang ke Bali guna menjaga ketenteraman Pulau Bali. Kepada mereka dikatakan bahwa sejak ditempatkannya sejumlah gunung di Pulau Bali berkat kekuatan yoga beliau Pulau Bali menjadi tenang dan tidak bergoyang lagi Adapun gunung-gunung yang ditempatkan di Bali itu merupakan penggalan puncak gunung Mahameru di India Penggalan puncak gunung Mahameru itu dibagi menjadi tiga bagian besar dan sejumlah bagian kecil yang besar bagian tengahnya menjadi gunung batur, bagian bawahnya menjadi gunung rinjani di lombok, dan bagian atasnya menjadi gunung toh langkir atau gunung agung. Sedangkan bagian-bagian yang kecil setelah diletakkan seperti gundukan-gundukan di tempat tertentu, kemudian tubuh menjadi sejumlah pegunungan. Betara Yang Pasupati mempersilahkan putra-putra beliau untuk memilih pegunungan-pegunungan itu sebagai tempat tinggal atau pariyangan. Kemudian dikisahkan Betara Yang Kedijaya berputra sang Brahmana Pandita. Selanjutnya sang Brahmana Pandita berputra empat orang, yaitu Empu Mahadewa, Empu Sidimantra, Sangkul Putih, dan Raja Madura yang tidak disebutkan namanya. Empu Mahadewa alias empu wita Dharma lalu menurunkan seorang putra bernama empu bajarasatwa dan menurut lelintihan warga pandai di Bali empu bajarasatwa disebutkan berputra dua orang yaitu dangyang Tanuhun dan dangyang dujendra Sementara Dang Yang Tanuhun menurunkan Pancatirta yaitu Empu Geni Jaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu puturan, dan Empu Barada. Dang Yang Dujendra menurunkan Empu Brahma Wisesa, Bubuksa, dan Gagak Aking. Selanjutnya, Empu Brahma Wisesa alias Empu Geni mempunyai dua orang putra masing-masing bernama Empu Gandring dan Empu Saguna. Putra sulungnya disebut empu gandring karena pekerjaannya anganring yaitu membuat senjata dan barang tajam lainnya. Empu gandring wafat karena ditikam oleh Ken Arok dengan keris buatannya sendiri sebab pembuatan keris itu tidak memenuhi syarat catur dan kriya. Tidak disebutkan apa makna istilah itu. Selanjutnya Empu Saguna dikatakan berputra Empu Tusan, Empu Lumbang, Empu Galuh, dan Empu Gandu. Yang sulung yaitu Empu Tusan menurunkan putra bernama Pandi sedangkan Empu Galuh memiliki putra bernama Empu Brahmaraja. Raja. Empu Brahma Raja ini terkenal sakti dan memiliki ilmu batin yang tinggi. Sementara Empu Gandu mempunyai putra bernama Empu Jayaguna selanjutnya Puja memiliki putra bernama ajipande dan Aji ajipande kemudian menurunkan putra yang diberi nama lurah kepandian adapun empu brahma Raja, yaitu putra empu galuh yang tinggal di saya nama dura sangat tekun melakukan tapa berata beliau sangat terkenal dan banyak orang yang datang ke pesramannya untuk memohon nasihat dan ajaran terutama yang berkaitan dengan ilmu kerohanian selain mohon untuk memuja dan muput upacara pitrayatnya. salah seorang diantaranya adalah Raja Madura yang bernama Joko Jokotole alias kuda pinole beliau datang ke Basraman Empu Brahmaraja guna mohon kepada sang empu agar berkenan memuja dan muput upacara pitrayadnya yang akan diselenggarakan untuk leluhurnya permohonan Raja Madura itu dipenuhi oleh Empu Brahmaraja ingin tahu mengenai hasil dari upacara itu Raja Madura menanyakannya kepada Empu Brahmaraja oleh Empu Brahma Raja diberitahu bahwa Raja Madura bisa menanyakannya kepada benda yang ada di hadapan beliau karena yang ada di hadapan beliau pada waktu itu adalah sebuah layang-layang maka Raja Madura bertanya kepada layang-layang itu oleh layang-layang itu dijawab bahwa upacara yang diselenggarakan oleh Raja Madura itu berhasil dengan baik dan seluruh arwah suci leluhurnya sudah memperoleh tempat yang baik di surga. Para tamu yang hadir termasuk dalam Gel-Gel Sri Semara Kepakisan sangat takjub pada kemampuan Empu Brahmaraja dan sejak saat itu Empu Brahmaraja diberi gelar Bagawan Pandya Empu Bumi Sakti peristiwa itu terjadi pada tahun 1380 beberapa hari kemudian setelah upacara itu selesai empu berahmar raja alias begawan pandya empu bumi sakti meninggalkan tempat itu sendirian tanpa pengiring beliau berjalan kaki melewati jalan setapak di tepi sebuah kuburan di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang anak yang sedang membajak sendirian karena ditinggalkan oleh ayahnya anak itu menangis karena mata bajaknya patah terkena batu ia takut dimarahi oleh ayahnya merasa Iba begawan Pandya empu bumi sakti minta kepada anak itu agar menyerahkan mata bajak yang patah itu untuk beliau perbaiki setelah memegang mata baja yang diberikan oleh anak itu beliau memusatkan pikiran dan tenaga serta kekuatan gairnya beberapa saat kemudian dari mata kanan beliau keluar nyala api dan dari hidung kanannya keluar angin sementara tangan kanannya difungsikan sebagai palu paha kirinya dipakai sebagai landasan sedangkan jari-jari tangannya berfungsi sebagai jepitan dan keringatnya sebagai air untuk mendinginkan besi yang panas setelah mata bajak itu selesai diperbaiki begawan pandya empu bumi sakti menyerahkan kembali mata bajak itu dan anak petani itu menerimanya dengan senang dan tak lupa mengucapkan terima kasih setelah itu, Empu Bumi Sakti melanjutkan perjalanannya sampai kemudian bertemu dengan Pandita Buddha Bhairawa yang bernama Dangyang Astapaka. Empu Bumi Sakti sengaja mendatangi Dangyang Astapaka untuk tujuan berguru. Setelah menyampaikan maksud beliau untuk berguru, Dang Hyang Astapaka menguji kemampuan Empu Bumi Sakti dengan pertanyaan, "Dari mana keluarnya api, di mana tempatnya angin, apa yang dipakai palu dan landasan saat Empu Bumi Sakti bekerja sebagai pandai?" Menjawab pertanyaan Dang Hyang Astapaka, Empu Bumi Sakti dengan merendah menyatakan akan mencoba memperlihatkan semua itu setelah itu beliau lalu menyatukan pikiran dan tiba-tiba keluar api dari mata kanannya keluar angin dari kedua lubang hidungnya seketika itu juga ada anugerah untuk empu bumi sakti berupa emas dan perak lalu empu bumi sakti berkeliling tiga kali dan seketika itu emas dan perak itu berubah menjadi busana dan perhiasan untuk dang yang astapaka Melihat semua itu, dang yang Astapaka menyatakan perasaan kagumnya kepada Empu Bumi Sakti dan kemudian menyerahkan putrinya yang bernama Dia Amartatama untuk diperistri oleh Empu Bumi Sakti. Demikian secara singkat mengenai kesaktian dan riwayat leluhur warga pande. Semoga ada manfaatnya. Rahayu.